Sudah orang satu saat Hit rate nama pola wajah TOR! TOR! pertama nomor kembali tambang perkara oleh selamat satu dan dua Dr. Des Ambrun, yang akan tampil jalannya partai saat pertama line up antara Desa Ya, Bagaimana kita akan melakukan posisi servis bola pertama kita banteng bersama tampaknya dari Sentang Aruh Sentang mau nomor dua 12 saudara Randy Wow ada Randy Sabtu Solo Datang ikau dan 1-0 penuh Untuk So, kalau angka promo, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, dari Sendang arung Sang bomber Bergajah Pernasa Ada R.D.A. ah Contekan yang menempes Indah bola Untung dari dipecat orang begitu Dengitul bola Pola yang lainnya nomor 7, 3, 2, Ada 3 3, So, kita menemukan Contoklah oh, O, 0, 1, 1, untuk 1, atau pihak imbang-imbang sembilan satu gender yang aha terjadi koinan di pekerjaan pihak negara. Pihak internasional, pihak satu sel posisi yang tidak diperbolehkan. Saya lupakan. oh tidak oh. sedang yang satu sel. Kita pernah aha, belum Masih selamat, enggak Allah Sehat, dek. bisa-bisa ada auditar Wow, berarti kita boleh ikut di arti. Arti satu service line, akan roto. Oh, itu Ini adalah sedang adu kompor tubuh juara Apa asal satu service Apa kita boleh ikut di ada seputar Wangsa satu so, kita tidak lalu dan masuk, Pak Eko kita mengalah, lukit dari timur dari, dari segala orang alti oh, profesional jangkung kita satu so posisi yang salah nah, poin empat doang untuk sedang-aruh nah, kita tentu kembali-tampilan Mas Puji makin kandang lagi, mau kita bagikan kelihatan terjadi menghampar TPU KTS Pro Audio berikut ini poin mengatur selamat untuk sedang ya, tiga tamu, separuh perjalanan ada hey, satu dan, jemang, dosa, si, geno, dan ada dari datang ke nampaknya bola untuk sedang Arun sedang jago kecil Capraro siapa dari satu untuk pemain sepak bola satu datang lagi dan Oh, -oh assist serangatkan bola lagi. sayang 1000 sayang. Kali ini angka menguasai indah bola tersebut ya, <gain> Ada Randy. Randy, satu, -satu Ah, atas oh -oh, bola untuk intinya, nomor 35 putra pia. Pia mau selagi dan kitanya dengan pelantun yang cukup menakjubkan tidak kamera untuk sentang Arum sedang jantung nomor mendapatkan anak Ero Jodhoyu, Eliminero, Satu So <laughs> dan dan lagi at, 10 untuk untuk pemeriksa nomor 77 ada Ardi Ardi, Satu So Ardi dan Arum sedang Arum wow ada Ero, dengan apa sih, selamat, apa sih, 4 poin termohon dari Ada Saudara Hasan. Hasan untuk Atas Hasan udah pelat satu satu kita pelat putar pelat pelat di Tepat poin terdapat untuk sedang Arum Aldi. Aldi satu so, dan, setelah, dan terlalu, lalu, lalu, lalu. Angka poin 5 sedang arus Aldi dan teriko ini. <di <-l lớp> ah! Besar roh, nah, ya. ada lima dua, Udah manggilnya dari satu berat, masih kontrol bola cukup cantik. oh, untuk dari INTEGA Karanggoreng Indo. Sujud, Ada yang cukup, ada kekerjaan yang terakhir ah. okay. pertama untuk YPDA, yang kedua Ajir santosa bimbang, bimbang bola satu so dari sedang arut itu yang baya, membonus, ah. lagi ada ya, dor, oh, kolik, kosong untuk YPDA, <tuk> ada ya. Sama-sama pilar janggung-janggung Keter ah, satu o -o kita adalah nah, dan Kita bila. untuk satu bola untuk Nomor 7, ada Masau timang timang satu so angka poin dua tiga untuk rumahku tipis satu poin dua tiga satu service datang wow di ada data lagi ini untuk sedang arung dua mau se yang masih selamatkan ada lagi ada eh sejarah Aji timang-timang bola sebesar sejarah ada alikamah ah, di jokok nge-redi pulang-pulang ada mampu bagi tangan berop! pindah bola untuk sejarah dengan sedang nomor-nomor <nichts> kota nomor 7 ada sudah heru heru serbes alikamah terjadi terlihat pesakit yang sampai menolong jadi paget <zu MV> ada pilihan dari Hibeta arah orang itu sebesar orang hitungan dari awal sudah mulai ada hasan asap baru akan Dan kali ini. Ada sedang untuk untuk ada arti so, posisi yang kurang akurat dalam serbuk mengitar garis, kita memakai garis dari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 akan terbalik secara arung. Ayat terakhirnya pemirsa menjadi empat per perpote satu kali. dari hideta. Karena untuk sayang yang serius yang yang kurang akurat kita bilang untuk sedang arung nomor dua ada sedang rendi. Pemirsa siapa hideta? Abdullah. bola lagi. Hideta mana? Hideta nomor dua berang yang kedua selamat tung datang dari beda ah terjadi di sana tim-an-an habis KMS Musil sedang-aruh nah, berendu sanggong berwakha dan lagi berhantar poin 11-an untuk sedang nah, Arum berendu adu adu adu di sebut-adu-adu untuk di beda lompat ada saudara aku Hidupnya dasaroso sedang melambai cepat dari orang berpikir satu soal, akan sedang apa memperolehnya? Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, bola tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, satu ada hasia, so, datang air like lepas bola lagi, ada Aldi untuk dari dari nomor ada masuk, lagi, nomor punggung dalam air match match ball apa Aldi satu servis datang lagi ah sekali ada juga 40 profesional pernoya utara perempatan Jakarta Dari desa Dan bersama ada ada Bola. untuk yang ketiga set so atas Arun, gelang, ah. Tidak bola. untuk Arun, dari si so. dapat ah. oh, oh. ketiga Datang, Ibet, Talagiran! Terompasok, -oh, kenapa banget? Untuk Ibet, nomor 2262000. Oh, nomor 210, terposisi yang salah antara Polri melaju 12 untuk Ibet. Oh iyo! 1000. masih mau ada 2220. Ah! Datang, 200. Terompasok, 100. Terompasok, 100. Terompasok, 100. Terompasok, 100. Terompasok, Tunggungan krasi, imbeda, so, wow, pas dari Randy, Untuk sedang adalah ada radio satu, so, Dan lagi, tekan satu, so, lagi, untuk sedang Dari sedang dua belas, Randy, ada rendio satu, so, lagi, dan mencoba terjadi menghampar kembali angka poin otomatis yang pertama ada hingga kedua masih serangan lagi Adi, eh, angka -angka. untuk, dunia, untuk aring, yang tidak bisa dirabat, tembus, cok ah ha mampu dengan pipisnya angka poin yang untuk Sadar. Ada Heru apa sekali Peraturan memakai air lagi dor. Ya, tungkarkan ini sedangkan angka pelaju poin 19-2 sedang Arum ada Heru. Heru satu serve cantik lagi dor panco panto otomatis TPO berjadi kembali bapa, ya mama, angka poin 11-0. sedang satu lagi masih ke bola Oh, oh kali kapurta ada di sebelah kita lagi dahantar, dan, op, akan 3, 11, katak, Arah, ngaruh, dari hibreta seres dan nampaknya rapatkan bola untuk Aldi mampu Aldi konsentrasi action, op, op, op, pindah bola lagi untuk hibreta dan kembali satu service ada pinggat terbang angka 11 datang sekarang rapat Her! Macoba lagi satu Sedang ada rending, door, lagi atuh, gitar, bola lagi. Untuk sedang Arif sedang jagon Di mana ada tarik, satu shot. Nomor ada Terjadi angka 12 limpak secara saudara kita bola satu angka lagi untuk setengah ronde si kembali Pro Aldus, sakit, rindu, rindu.